Wow, ada yang warna pink, ini teman-teman. Wow, ada gambarnya apa nih? Wah, wow, ada gambarnya Mickey Mouse, teman-teman. <laughs> yang satu kayak condong es krim, nih teman-teman. <laughs> Wih, kalau kalian subscribe, dapatnya yang kayak gini, yang jumbo-jumbo gini, teman-teman. <laughs> Wadidaw, mantul sekali nih lihat ini. Wow, wow! Oke okay, teman-teman, hari ini kita akan berburu lagi di sungai ini teman-teman. Kira-kira ada binatang apa aja di sini teman-teman. Ah, ini kakak udah sediakan tempatnya teman-teman buat mengumpulkan buruan kita hari ini. Tapi jangan lupa di subscribe dan nyalakan tombol loncengnya ya. Biar kita dapat banyak dan banyak yang unik-unik pokoknya. Oke, okay, kita jalan teman-teman. Let's go. Wadidang. Wih. Wow, ada kerang teman-teman Wih, banyak sekali nih Wih, unik-unik bentuknya Wow, ada yang tajam-tajam gini ya <laughs> Kita kumpulkan aja teman-teman Wih, wow, mantul sekali Lihat ini teman-teman Wih, kita tunggu kumpulkan ya Sampai sini teman-teman Wih, mantul sekali Wow, ada yang warna pink ini teman-teman Wow, ada gambarnya apa nih? Wow, ada gambarnya Mickey Mouse teman-teman <laughs> Lucu ya teman-teman Kita kumpulkan Wah, wow, ada lagi teman-teman Wih, ada tiga nih teman-teman Warna putih dan warna warna coklat teman-teman Yang satu kayak condong es krim nih teman-teman <laughs> Oke teman-teman, kita kumpulkan aja ya Hih, Lihat ini, wadidaw Lanjut lagi berjalan Wow, ada lagi teman-teman Wih, -teman. wadidaw Ih, wow, ini bentuknya kok kayak gini ya. Wah, apa nih kerang apa nggak tahu namanya? Kita kumpulkan aja deh pokoknya teman-teman. wow, ada lagi nih, dua teman-teman. Wih, wah wow, yang satu. Wih, warnanya seperti warna macan tutul teman-teman. Lihat ini teman-teman. Wow, blonteng blonteng ya. Wih, tidak apa-apa kita kumpulkan. Wih, ada lagi nih. Wow, kayak apa nih? Wow, kayak candi nih teman-teman. <guluh> kita kumpulkan aja teman-teman. Pokoknya unik-unik bentuknya. Kalau kalian subscribe dulu teman-teman, pasti dapatnya yang unik-unik dah. Oke. Wah, wow, bener kan teman-teman? Wih, kalau kalian subscribe dapatnya yang kayak gini Yang jumbo-jumbo gini teman-teman Wadidaw, mantul sekali nih, lihat ini Wow, wih, keren mantul nih teman-teman Wih, besar sekali Nih, se segede tangannya kakak nih, lihat ini Wah, wow, mantul sekali ya Ada dua nih teman-teman Wih, langsung penuh nih tangan kakak nih Besar-besar sekali dan juga berat teman-teman Wih, kita kumpulkan aja teman-teman Wadidaw Wadidaw, apa nih? banyak sekali ya ampun. Ini adalah keong emas, teman-teman. Wih, banyak sekali nih, teman-teman. Wow, kita panen, teman-teman. Kalau kalian subscribe dulu, pasti dapatnya yang jumbo-jumbo gini, teman-teman. Ya, kita kumpulkan ya, teman-teman. Wih, hijau, wih, jumbo-jumbo lihat ini. Wow, mantul-mantul ya. Wih, wow, mantul. Wih, dia, dia, dia. Wih dia, dia, dia. kita kumpulkan ya Wow, kita langsung pungut yang banyak teman-teman Supaya dia, mereka nggak kabur teman-teman Wih, dan juga ini masih ada isinya teman-teman Wow, mereka masih hidup teman-teman Wih, -teman. kita kumpulkan ya Nanti kita pelihara teman-teman pokoknya teman-teman Wow, masih banyak nih Lihat ini <Gamed> Wadidaw, mantul sekali pokoknya Kita kumpulkan Wih, di di. Mantul sekali. Wow, masih ada tuh teman-teman banyak sekali, pokoknya dah. Wih, kita kumpulkan pokoknya. Wadidaw, mantul sekali, teman-teman! Ya, -teman. udah pada jatuh, teman-teman. <laughs> wow, wih, mantul sekali nih! Wow, wih, gak menyangka kalau kalian subscribe dapatnya seperti ini, teman-teman! <laughs> wow, apa nih? Wow, wow, ada segerombolan! Wow, ini siput, teman-teman. Wih! Banyak sekali siputnya, teman-teman. Wih, deh, deh, deh, deh. ada berjatuhan, teman-teman. Wih, tapi nggak mau ngambil, teman-teman. Soalnya mereka masih kecil-kecil. Berikan aja kita taruh sini, teman-teman, ya. Wih, wow. Buruan kita dapat banyak sekali, nih. Uh, mantul-mantul pokoknya, teman-teman. Lihat ini. Wow, apa nggak pada pengen, nih, teman-teman? Wih, kerang sama Keong ke emas teman-teman, wow jangan lupa di subscribe ya teman-teman sampai jumpa di video selanjutnya pokoknya dadah teman-teman, mantul mantul, mantul, mantul <laughs>